Nama saya Sukirto dari Cilongo, kecelakaan pada waktu Endares ini sudah lama sekali, sekitar sudah 30an tahun. Saya setelah dapatkan torsi roda ini, berbahagia banget hati saya. Semoga teman-teman yang di belakang saya semua mendapatkannya. Setelah mendapatkan kursi roda ini, saya sangat senang sekali dan berbahagia Biar buat berjalan kemana-mana akhir mengalami anak kami yang bernama Naomi di Kesarsmanti telah mendapatkan kursi roda adaptif. Saya senang banget ketemu anak saya tanpa sehat atau mengulik bisa jalan-jalan ke, ke tempat mana-mana, gas -mana, besar, lagi dilacak dari turun-turunmu anehnya datang. untuk di kursi panggung saya terima kasih kepada Ohana dan Soko yang sudah memberi kursi roda ini semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri untuk teman-teman yang dipambil semangat dong